Teman-teman, Hai besi-besi ketemu lagi dengan aku di Tante Gaming. Dengan video yang hari ini aku upload untuk kalian yang berisikan pola-pola gacor dan triknya, pilihan terbaru masih bersama. Arena bermain yang aku selalu rekomendasikan setiap harinya untuk kalian. Di arena bermain gebiar 1, 2, 3. Modal aku hari ini untuk nyepin dengan si kaki Zeus eh, di cuan 85.000 ya. Untuk kalian yang sudah menunggu banget ya pola-pola gacornya, gas langsung aja untuk join ke video aku. Dan jangan lupa juga untuk dibantu like and share sebanyak mungkin nih di video-video yang setiap hari terbaru untuk kalian ya. Oke untuk pola pertama kita pastinya aku sering banget ya untuk main di bed 2400 di pola pertama aku memakai dua checklist aktif Putaran 9 otomatis guys oke kita gas ya pola pertamanya Dan semoga pola hari ini tuh sangat rekomendasi banget aku bisa mendapatkan gratisan ataupun skater yang langsung isi cuannya itu banjir banget nyampe langsung positif aku WD ya untuk menarik cuan dari modal Rp. 90.000 eh 85.000 guys sorry Rp. 85.000 menjadi cuan yang menaik ke cuan sampai ratusan ribu ya oke aku coba memakai pola manual ya oke kita coba manual oke satu kali di manual langsung putar lagi di dua checklist, spin turbo dan checklist lewati layar Aku coba kasih 9 putaran otomatis ya Oke, kita kasih putaran-putaran otomatis yang ganjil-ganjil Ini aku udah main ke bed 4800 ya Oke, aku coba manual ya teman-teman Di checklist, spin cepat dan checklist lewati layar Oke, lumayan ya Kita memainkan bed lebih cepat Wow, cakep banget Lumayan sak sekali, aku memainkan bet bed lebih cepat, naik ke bed 4800, rekomendasi sekali, gratisannya langsung aku dapatkan Oke, semoga gratisan ini langsung banjir banget isi cuannya, aku berharap langsung banjir banget ya temen-temen Pastinya gratisan yang kita cari itu semoga positif banget isi cuannya Oke, ada kali tiga dan dua dan untuk kalian yang sudah JP, wah wajib banget nih untuk nyepin lagi teman-teman di Gebiar 123 Yang belum pernah bergabung di arena bermain aku Habiskan rasa penasaran kalian untuk menikmati JP-JP-nya di Gebiar 123 Langsung bergabung, jangan di skip game si kakek nya wajib banget untuk kalian mainkan dan jangan bingung ya kalau kalian mencari polanya yang gacor Yang rekomendasi untuk langsung nyepin di si kaki jews di arena gebiar 1, 2, 3 Kalian langsung aja memakai pola-pola dari aku guys Wajib banget nih cawan connect ada kali tiga dikali kali 10 ya sayang banget di gratisan pertama Kali-kaliannya masih terpantau minim sekali Hanya 10 Oke merah connect ada kali 2 Dikali 2 gelas delapan ribu ya gratisan pertama Oke karena gratisan pertama aku udah bisa dapetin tambahan cuan Nah kita coba untuk nyepin lagi Oke kita kembali lagi ke pola putaran ganjil ya Sembilan putaran otomatis taruhan ganda aku aktifkan ya di putaran pertama Oke kita coba untuk nyepin lagi Siapa tahu masih ada tambahan cuan di dalam si kakek Zeus ya Mengasih kali kalian yang kondek di luar ataupun gratisan lagi Oke kita coba main aja ke bed yang lebih tinggi Ke bed 10K aku langsung ke pola manual ya Wih cakep banget dong Dipancing satu kali putaran 9 otomatis yang aku putar kembali satu kali langsung ke pola manual dan aku main ke bed 10K Naik lagi ke bed yang lebih tinggi langsung aku mendapatkan lagi gratisan yang kedua di bed 10K Oke ternyata masih dikasih tambahan cuannya di dalam gratisan yang kedua Semoga gratisan yang kedua ini Meledak banget ya isi cuannya Dan karena ini sudah menjadi bed yang lebih tinggi Menurut aku Di bed 10k ini udah mentok banget ya Kita nyepin-nyepin dan aku nyepin-nyepin ya Oke kita gas Kita gas oke Biru ada kali 4 juga Ungu juga connect dong Oke cakep banget ada kali dua Yang dikasih turun lagi kali 8 ayo dong kasih kali kalian yang barbar -bar banget biar lebih enak isi cuannya. Oke, cawan connect ada kali 2 juga. Cawannya tapi mudah banget untuk connect ya. Cawannya mudah banget terpancing untuk connect, pecah juga. Oke, cakep banget cincin dan biru connect ada kali 5. Nah, kalau langsung kali kaliannya yang barbar -bar dan di atas angka 3. Yang langsung connect ini lumayan banget Meledak cuannya pastinya langsung banjir banget ya Oke dan semoga setiap hari kalian nyepin-nyepin di gebiar 123 Semoga kalian selalu positif untuk JP menarik cuan kalian Dari modal-modal receh kalian tanpa buy spin Untuk mencari gratisan udah cocok banget ya Kalian langsung aja nyepin di gebiar 123 ini di gamenya si kakek ini udah rekomendasi banget guys Untuk kalian mencari gratisan dengan mudah Pastinya gratisan yang kalian dapatkan Aku jamin gratisan yang banjir banget isi cuannya 1 JT 100 lebih ya di gratisan yang kedua aku dapatkan Oke sepertinya cuan aku udah aman banget Untuk aku tarik dari modal 85.000 ribu Sudah naik ke cuan 1 JT lebih ya dan semoga untuk kalian, eh, kalian bergabung dengan akun-akun terbaru kalian di Gebiar 123 menjadi akun hoki kalian untuk mencari JPJP -JP Parlay kalian, JPJP jp, -JP Paus kalian. Oke nanti ketemu lagi dengan aku di video-video terbaru setiap harinya dengan pola-pola gacor dan hoki.